Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada Hari Raya Idul Fitri Tahun ini Kami akan ke Musola Sholat Idul Fitrinya Kalau tahun kemarin kami sekeluarga sholat Idul Fitri di rumah Dan di tahun ini Kita sholat di Musola Selama ini kita Kami sekeluarga Mengikuti sholat id Kalau tidak di masjid Ya di tanah lapang Karena ini masih masa corona jadi, sholat Id uh, untuk tahun ini di musola masing-masing di lingkungan RT masing-masing. Ya, kita di sana. Kami masih melakukan perjalanan menuju musola Anur. Ya, ini kurang lebih. Kalau dari rumah, sekitar 300 ratus meter tidak jauh, kita akan sholat di sana. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Kami bertiga baru saja pulang dari musola untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Semoga sholat hari ini nih pecinya agak menceng Sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan ibadah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kami akan mengucapkan. Selamat hari raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir ya, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar Bapak Kasun mengucapkan